أشهد أن محمد العبد هو رسول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه المعين أما بعد في عفاد الله اتقو الله وأوصيكم ونفسي بتقو الله عز وجل وعطاعته لعدكم تفلكوه قال الله تعالى في كتابه العزيز Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: Wal 'ashrinn insaana la fi husan illa alladzina amanu wa 'amilu shalihati wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bi shabr. Qadiri Jum'at yaum nikasi istiyaa pahwa kita kepada Allah dengan sebenar-benar pahwa jadikanlah kita sebagai seolah-olah yang selalunya tekun ta'at, aman dan sentiasa menjadi hamba Allah yang soleh mendengar dan ta'at perintahnya dengan itu kita akan menjadi orang yang berjaya dan Orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, orang yang tidak mengaku kepada Allah, walaupun dia sudah dengar perintah Allah, tapi dia berhakus. Itulah yang Allah Ta'ala firman. Orang-orang yang berhakus kepadaNya, waqalu sami'na wa asyina. Kami sudah pun mendengar, tapi kami juga itu adalah orang yang nasib tidak baik dan orang yang campur diri mereka kedalam lubang mengarok je dan nasib tidak baik bagi mereka di dunia apatah lagi di akhirat pula wabah hadir di jumaat yang dikasihi setia Allah taala panggil hamba hambanya di dalam ro'ah tidak ada berbagai bentuk. Umumnya, Allah Ta'ala panggil semua, Ya, Dengan arti, wahai. Allah Ta'ala panggilnya nabi-nabi yang ada di dalam rahayah sebahagiannya. Ya Adam. Ya Nuh. Ya Ibrahim. Ya Nuh. Allah Ta'ala panggil oleh-oleh Selain daripada rasul dan nabi ya ayyuhallazina amanu wa hayra alayhim ini ya ayyuhannas wa hayya alnas yo panggil juga orang-orang kafir iaitu dia ya ayyuhalkafirun panggil juga ya ayyuhallazina ya kafaru Allah Taala panggil juga nabi sebagai hormat kepada Nabi Muhammad SAW Allah tidak panggil Ya Muhammad tapi Allah Ta'ala panggil kepada Nabi Muhammad Ya Ayyuhal Rasul Ya Ayyuhal Nabi apa tak lagi Allah Ta'ala panggil hamba Alhamdulillah panggil kita semua yang ada di dalam ruang Ya ibadiyallathina aman heee apa-apa yang bergini panggil juga orang-orang yang terajak orang yang melampaui batas ya ayyuh asrafu wahai oleh-oleh yang melampaui batas apa tak lagi Allah panggil juga orang-orang perempuan ya nisa an-nabi Wahai isteri-isteri Nabi Apabila panggil macam ni di dalam Quran yang ada Kalaulah panggilnya itu Kena ke atas kita Terutamanya Ya ayuhan ladina amanu Adanya Lampai puluh sembilan kali Berulai-ulai Di dalam Quran ada beberapa surah ini menunjukkan bahawa Allah Taala hafamsankan beli perhatian yang sangat banyak terhadap orang-orang yang beriman. Walaupun sebut dia ayatnya termasuk juga manusia yang beriman dan juga manusia yang tidak beriman. Nabi saw dan juga sebut di dalam hadis sebagai hadis kursi Allah Ta'ala panggil kita, Ya ibadih, Inni haram tuzulma ala nafsi, Waja'altuhu baynakum muharrama, Falata salamu. Wahai hamba-hambaku, Aku haramkan buat zoleh, Di antara kamu. Maka, janganlah kamu menzalimi, Di antara kamu sesama sendiri. Ini adalah panggilan yang Allah Taala panggil sama ada di dalam Quran dan di dalam hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikasihi yang paling utama sekali. Kalau dah kita nak kata bagaimana boleh Allah Taala panggil kita banyak di dalam Quran. Nabi pun sebut di dalam hadis tujuannya yang adalah untuk nak wujud kita hidup baik nak wujud kita pengel agama pakat usaha untuk meningkat ataupun untuk fana hidup kita wujud hamba Allah yang sempurna yang baik yang elok yang soleh yang tinggi cara hidup pak tu nak wujud kita adalah ahli syurga Allah firman di dalam woe Allah yang memanggil salam Allah menyeru semua manusia hamba-hambanya yang beriman utama sekali ila daris salam kepada negeri yang aman sentosa yang itu kepada syurga berarti Allah taala tidak redha sama sekali hamba-hambanya hidup di dalam neraka tujuan Allah taala Wah kita, cipta kita mari duduk di atas muka dunia ni untuk nak menjadi hamba yang baik wa ma khalaqtul jinna insa illa liya'budun aku tidak cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku Dan ada arti ibadah di sini bukan arti semaya puasa zakat haji dan hanya zikir baca quran saja tapi wiki cibit kita, kita seumur so, hidup kita yang kita hidup bernyawa di muka dunia. Siapakah kita muhnafah yang terakhir? Dalam arti, kita hidup betul dengan syariah Allah. Gajeng beramal, berkursuh, tijau cari makan. Buat perkara-perkara yang baik yang soleh, Serta kita sendiri juga adalah orang yang cuci bersih zohir dan batin semua perbuatan kita usaha kita adalah kita buat kerana Allah didik diri kita keluarga kita dan apa tak lagi orang-orang yang diberi amanah untuk jaga sangkung masyarakat maka hendaklah dia bawa sangkung dia ini di kepada jalan yang betul yang benar menuju redha Allah Subhanahu wa itulah yang dikatakan sebagai amanah yang mesti dia pikul semasa dia di atas muka dunia sama mati. Ikut yang dikasih istinya. Allah Taala dia cipta kita, dia tahu perangai tabiat manusia yang dia cipta. Memang satu perkara yang kita lihat yang tak dia kutunya dosa. Dosa setiap orang ada berlaku segi sebanyak. Selain daripada rasul dan nabi, maka semua manusia adalah ada na silap dan salah. Sehingga di dalam empat harf katanya al insa la ya 'anil khata' wal nisyyan. Manusia tidak sunyi daripada salah dan silap ataupun lupa. Berarti kita mengaku bahawa diri kita adalah salah, ada silap. Tunggu kini, silap dan salah terlupa tu. Kita dengan tidak sengaja buat. Adalah yang kita sengaja buat. Tapi Allah Ta'ala sentiasa ampul dosa. Seperti mana Allah Ta'ala firman di dalam quran Al-Quran, Tuhu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'mi'un ala'allahu kufdihuhu bertaubatlah kamu kepada Allah semuanya sama ada semua kamu dan semuanya dosa yang kamu lakukan mudah-mudahan kamu berjaya Allah Ta'ala panggil juga kita di dalam hadis kursi Ya ibadih innakum tuhti'una bin layli wal nahar wa ana aghfiru dhulubu jamia fastagfiruni aghfir lakum wahai hamba-hambaku kamu bersalah kamu silap Kamu berdosa Sia dan mahu Aku sedia untuk mengampun Dosa-dosa dan kesalahan Kesalahan, kesalahan, kesalahan. Maka Allah bayat Fas-tangfiruni Pendaklah kamu istighfah Dan minta ampun Minta Kelih surah kepada Allah Agfir Al lakum niscayo aku akan ampun kepada kamu dan saya akhiri dengan satu ayat yang sentiasa kita baca innahu ghan tawwab sesungguhnya Allah adalah sangat-sangat menerima taubat iaitu menerima muka sokmu itu taubat untuk seseorang itu kembali ke jalan yang sebenar sehingga Nabi katanya bila sapa buku itu taubat sehingga nyawa dia berarti, sapa di halkum berarti sapa-sapa belum pada mati belum pada hembuh nafah yang terakhir maka Allah Ta'ala sentiasanya ampun dan beri kepada Allah bersama maka hadirin Jumaat yang dikasihi istian marilah kita pakat jadi Allah yang soleh yang baik marilah kita pakat kiki perkara-perkara yang saluh dan silap di dalam hidup kita dan jangan kita buat rosa tamu apa yang tersilap kita sentiasa minta ampun dan marilah kita selalu dan istirfah setiap hari sebanyak mungkin dengan sebab Nabi SAW Sengkiasanya beristighfar tak boleh Daripada satu kali sahih Apa untuk Nabi kita Oleh berdosa Lebih lagi lah daripada Hak Nabi yang istilfah Sehatu kali maka kita Yang hidup di dunia sekarang ini Penuh dengan maksiat dan kita sendiri boleh jadi menjadi Punca maksiat yang kita Buat kepada diri kita Dan kepada orang lain. yang Seperti A'udhu billahi minash-shaytanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asri innal insana lafee khusr. Innal nadhina amanu wa'aminu salihahat. Watawakaw bilhaq. Watawakaw bil sabr. Barakallahu li wa lakum fil quranil azim. Wa nafa'ani wa'iyyaku bima feeh inal ayat wal-dikr al-hakim. Wa minni wa minkum ilawata. Innahu huwa sami'ul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور Ashadu an la ilaha illallah wa la sharika lah Wa ashadu anna wa wa maulana muhammadan abduhu wa Allahumma wa sallim ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadirin Jumaat yang dikasihi ismiah Selepas Berwasiat Supaya kita sentiasa Bertakwa kepada Allah Saya juga berwasiat Kepada diri saya sendiri Supaya Tidak lupa nikmat-nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala Bagi kepada kita semua Iaitu yang paling besar Sekali yang punya hidayah Allah tunjuk kepada kita, ajarin, jalan, islah dan ini Maka hendaklah kita, pakat-pakat pergi dengan suruh-suruh. Saya kepada orang-orang aku, -orang, kita, saya kepada nyawa kita. Memang setiap orang, saya kepada diri dia. Tapi Allah Ta'ala suruh kita, saya kepada agama, dalam arti suruh saya kepada Allah Rasul, lebih daripada kita saya kepada diri kita ibu bapa kita adik-beradik kita dan semua manusia di atas muka bumi. Daripada itu juga saya wasiat kepada diri saya sendiri dan kekasih yang dikasih hamba. Istighfar atau meminta ampun adalah menjadi suatu perkara yang wajib dalam hidup kita sebagai orang biasa orang awam. Allah Taala firman dua keratan ayat di dalam dua surah supaya cepat-cepat dan badu musabahah cepat-cepat minta aku Allah berfirman wasari'u ila magfiratin min rabbikum cepat-cepatlah garu Kembali kepada keampunan dari tuhan kamu. Yang kedua, sabiqu <-tun> illa mufiratimil rabbikum hendaklah kamu berlompo, cepat-cepat, badu, menuju kepada keampunan daripada tuhan kamu bermakna yang Allah Ta'ala sebuah kita supaya kita sentiasa sentiasanya cepat minta ampun setelah kita melakukan kesilapan dan kejahatan satu kira-kira hadis Nabi SAW yang Nabi SAW ittaqin la ha'aytumah kundah wa atbi'i sayyiatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi'kuluqin hasan hendaklah engkau bertakwa kepada Allah takut kepada Allah di mana sahaja engkau berada dan cepat-cepatlah iringi maknanya cepat-cepatlah buat baik setelah engkau terlejak buat kejahatan ataupun dosa dengan istighfar dengan sedekah dengan minta ampun daripada Allah Taala dan hendaklah engkau Bergaul, berakhlak Dengan sesama manusia Dengan akhlak yang mulia Ini adalah ajaran Agama kita Apa tak lagi urwah yang dikasihi Sekalian Allah Ta'ala sebut supaya Banyak Jaya Allah wayak didadik Apa-apa ajaran Sama ada semayah Kosor, zakat atau, Semua banyak tapi Allah dan Ta Allah suruh suruh zikir dan ingat kepada dia. suruh banyak waqullu laha katsiran la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu ingat sentiasa ingat kepada Allah Taala banyak-banyak. Bermaksud hati kita hati kita kita kena sentiasa yang berdekat dengan Allah. Mulut kita, perbuatan kita Menunjuk katanya kita sentiasa ingat kepada Allah Berarti orang yang selalunya ingat kepada Allah Orang tu dia tak buat maksiat Orang tu dia tak jatuh di dalam lubang maksiat Kalaulah lah terlanjur juga Dengan kecik peri dia, mata dia, telinga dia InsyaAllah Allah, Allah tak ada wibluwe Boleh dia kembali kepada jalan yang sebenar Tapi apabila kita tahu dah maka hendaklah kita pakai kakak -kak berinya hidup kita ni nak buat macam mana setiap hari tak kita tambah dosa taksi buat dosa nak yo kita ya situnya ha tunai khun pandha pandha dan kebaikan dosa-dosa kita kita wajib kikno puae setiap hari jangan ada dosa walaupun ada sikit sebanyak insya-Allah Allah, Allah Taala akan ampun dan akan buat apa to lagi oyak-oyak yang pernah buat dosa besar sebelum tadi besok tiga semaye besok minum arak besok zina besok buat tu besok buat ni banyak-banyak kita hendaklah war di dengan Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan dengan kita harap Allah ampun dosa kita maka selepas daripada ni kita janji warlah janji nak boleh buat lagi dosa-dosa yang kita pernah buat sebelum pada ini. Tapi kita tancai. Mumen daripada cukni penting baik. Iaitunya hidup kita kena mesti jadinya orang Islam yang sempurna, yang boleh, yang baik. Itulah duduk di hati kita dan ikhlas kita masing-masing. Habirin Jumaat yang dikasih Islam. Hari Jumaat adalah halimunia. Segala kebaikan ke Allah Taala sediakan kepada kita sebagai perkara yang istimewa sama ada di malam Jumaat dan hari Jumaat. Maka kita diseru supaya banyak kita selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersedekah, baca Al-Quranul Al Karim, terutamanya baca surah Al-Kahfi. Kita buat kebaikan, hati kita mesti bersih dan segala perkara-perkara yang dizen yang disungguh dan dipretok oleh Allah maka hendaklah kita banyak-banyak buat pada malam Jumaat dan hari Jumaat. Terutamanya selawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kerana Allah dan para malaikat sentiasa mencucuri rahmat dan doa minta supaya Allah cucuri kebaikan kepada Nabi kita maka Allah pun panggil wahai orang-orang yang beriman Alhamdulillah, kamu bersawak dan salih kepada Nabi. Dalam firmannya, Inna Allah wa malaikatahu yusannuna ala nabi, Ya ayuhal ladhina amanu, Sallu alaihi wasallimu taslima, Allahumma salli wa sallim, Wa barika ala nabiina Muhammad, Wa ala alihi wa sahbihi al-ma'in, Allahumma nfirni al-muslimina wal-muslimat, Wal-mu'minina wal-mu'minat, Al-ahya'i minum wal-awad, Allahumma a'izz al-Islam wal-Muslimin wa'azilla al-shirka wal-mushirikin wa nambir ada al din wa ahlikil al-kafarat wal-manhidin Ya Rabbal Alamin Allahumma Allahumma anfir lana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al-amrar Allahumma tawaffana muslimin wa al-hiqna salihin Allahumma anfir lana wa arhamna wa anna, wa taqabbal minna وادخلنا الجنة ونجينا من النار واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هادنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والمحسان وإتاء ذي القربى ويدهى عن الفحشاء والمنكر والبغض يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكرواه على نعمه يازلكم واسألوه من فقده يعدكم ولا ذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون.